kata iya benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kencora dan Rizky Bilal Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya bersahabat sahabat agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian meredia untuk menemani santai malam kalian saat ini bang Bina akan memberikan kabar terbaru seputar idola kesayangan Della LST dan Kakak Rizky Bilar. Kabar pertama bersahabat, kita umuli dengan kabar yang sangat luar biasa membahagiakan sekaligus membanggakan. Tentu Kakak Bilar satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto di akun Instagram pribadinya. Akhirnya foto cute ketika momen foto di diposting juga di feednya Kakak Bilar. Dan tentu di postingan ini ada kalimat panjang yang luar biasa dituliskan oleh kakak Bilar Persahabat perhatikan di kalimat yang penuh makna dan penuh artis Hingga tentunya persahabatnya doa untuk anak tercinta anak pertama baby L di sini kakak Bilar menuliskan Anakku anak pertama papa dan bunda kamu adalah seluruh cinta Curahan kasih sayang dari papa dan bunda Titipan yang luar biasa dari sang Halik Kepada sepasang anak manusia Nah, kehajiranmu sangatlah kami nanti Mengetahui akan adanya dirimu Membuat kami berbahagia hati Percayalah, nak Kasih sayang kami akan selalu ada untukmu Kami tidak menjanjikan Dunia ini akan selalu aman untukmu Namun, kami akan berusaha Selalu ada untukmu Menemanimu dalam proses belajar hingga kelak kamu akan menjadi orang hebat. Dan menggenggam dunia, namun dengan tetap menanamkan rasa rendah hati pastinya. Wow, masya allah banget persahabat ya kalimat panjang yang ditunjukkan pesan penting untuk sang anak tercinta, baby L nanti persahabat yang mudah-mudahan menjadi anak yang hebat menjadi anak yang tentunya berbakti kepada orang tua dan berguna bagi masyarakat hingga bangsa dan negara tentu kita bahagia dan selalu bangga kepada idola kesayangan kita ini bersahabat tentu di sini banyak komentar banyak respon yang diberikan dari agung Instagram Lesti Bilar galeri underscore mengatakan di kolom komentar Amin, hari ini mewek terus Gak Cael, gak caption Papa Utun, Masya Allah Banget ya, hari ini kita Dibuat nangis oleh Idola kesayangan kita Mari kita doakan semoga Dede, Baby, El, dan Papa Bilar Ini sehat, Amin ya rabbal Alamin dan persahabat sini juga kakak Bilar menuliskan sebuah kalimat lanjutan di kolom komentar Gak tahu kenapa air-air ini jadi puitis WKWK -WK katanya tuh Masya Allah banget ya kakak Bilar Selalu saja membuat kita bahagia Mudah-mudahan kebahagiaan juga Selalu diberikan kepada rumah tangga Lesti dan kakak Rizky Bilar Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan foto cute di unggahan ayah kejora satu jam yang lalu juga. Ini mengunggah sebuah postingan foto cute banget ya nggak mau kalah dengan lensler. Orang tua dari alatik kejora memposting sebuah postingan foto yang sangat luar biasa dengan tatapan mata yang penuh dengan cinta. Wow, masya allah banget dan kita lihat di sini ayah kejora. Tentunya memberikan love untuk sang istri tercinta, Mama Kicora. Ada kalimat kasan juga yang luar biasa dituliskan di postingan ini. Memandangmu tanggal 26 Desember jam 3 sore tahun 1994. Awal kami hidup bersama, coba hitung-hitung usia pernikahan kami udah berapa tahun ya. Wah, Masya Allah happy anniversary nih. Alhamdulillah. Selamat hari jadi pernikahan Tuntui untuk ayah kejarah dan mama Kejor. Mudah-mudahan langgeng. Amin ya robbal alamin. Dan di sini tentu banyak komentar juga yang diberikan Ada komentar dari Om Kevin Firmasya ya Mengatakan love love love love love Katanya tuh Alhamdulillah ayah sudah dapat perak Hehehe Masya Allah banget ya Ya sama-sama kita kompak juga untuk mendoakan Keluarga besar dari Leslar untuk ke kabar selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini sebuah percakapan pesan Dedek Lesti dan Kak Wandahara persahabat yang diunggah kembali oleh akun family Anusko Leslar 23 Perhatikan diposting oleh Kak Wandahara langsung persahabat yang percakapan dengan Dedek Lesti Keciora Dengan kalimat persahabat ya wkwk semangal tuh makasih sayang kakak kata dedek lasti ya hari ini tentunya percakapannya ya dedek kakak kebangun tidur hehe tuh persepet ya doain dedek kata dedek lasti kenapa sayang masya Allah banget ya get wilson ya sayang at lasti Kejora kata kak wandahara jadi nangis juga persahabatnya ketika melihat dan tentu membaca pesan ini Masya Allah mudah-mudahan didaklesi selalu banyak yang mendoakan Dan mudah-mudahan cepat pulih, cepat sehat dan bisa tentunya beraktivitas kembali Amin Dan tentu dibanjiri komentar dan respon yang diberikan dari para fans salah satunya Dari akun Instagram Be Yourself Again satu-satu Kau sedih ya sayang teteh dede anbager yang doain banyak gelis saja sehat-sehat ya amin. Mudah-mudahan selalu banyak doa yang diberikan kepada dede OST kejuran. Tentunya doa baik dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan tentu bersahabat ya untuk kabar berikutnya ada kabar terbaru dari Om Izhar Ketika live Instagram Om Izhar ini menginfokan bahwa Om Izhar akan OTW Jakarta malam ini juga Bersahabat ya sudah ada di bandara untuk tentunya tahun baruan sekaligus mencukup dedek oleh si Mudah-mudahan selama sampai tujuan untuk Om Izhar Dan tentunya kita masih menunggu kejutan Mudah-mudahan semoga Om Izhar bisa ikut syuting cinta abadi di Leslar Yuk doakan sama-sama yang terbaik untuk keluarga besar idola kita Lesti dan Bila